serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu menggambarkan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar menarik seputar Leslar tentunya baiklah para sahabat untuk menemani santai sore kalian saat ini, bang Minak menyuguhkan kabar-kabar spesial di sore hari ini dari idola kesayangan kita ke pertama persahabat ya, kita belum bisa move on banget dengan kemesraan yang disuguhkan oleh Lesti dan Bilar persahabat ya Ini momen cute dan momen yang sangat membahagiakan sekali, Masya Allah Semoga idola kesenangan kita selalu bahagia Dan semakin banyak doa, support dan dukungan yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai Lesti dan Rizky Bilar kita lihat juga bersama di kalimat caption yang dituliskan oleh aku sendal Putih Bilar Masya Allah, couple kesayanganku Masya Allah banget ya, kapal halal kesayanganku Luar biasa, semoga semakin banyak doa dan dukungan yang diberikan untuk pasangan Lesti dan Bilar Kemudian persahabat disimak juga di IG-nya Bunda Lesti yang memposting foto Kak Loli atau Kak Aurel Hermansyah Dan ada sebuah kalimat yang diposting oleh Bunda Lesti Mama Amina, baraka fi umri, sehat selalu panjang umur dan happy terus love, insya wow, Allah banget ya Bunda Lesti Mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kak Loli Mudah-mudahan Kak Loli juga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan semoga pertemanan antara Lesti dan Aurel Hermansyah ini selalu terjalin dan terjaga dengan baik. Kita bahagia dan pastinya kita bangga banget ya melihat pertemanan antara Bunda Lesti dan Aurel Hermansyah. Kemudian juga bersahabat kita mampir ke akun Dekoruma. Akun Dekoruma, tiga jam yang lalu mau posting video nih. Video lagi merenovasi kamar. BBL ini luar biasa banget, ya. Kamar BBL ini disulap menjadi kamar yang sangat indah, make of kamar anak Lesti Kejora. Tuh, ini langsung dari Dekoruma Rumah. Kita simak dulu sebelumnya kalimat caption yang dituliskan: "Kalian tahu dong, sama Kak Lesti Kejora dan Rizky Bilar, ya? Pasti tahu dong, Dekoruma Rumah dapat kesempatan nih buat make over kamar anak BBL dari pasangan satu ini." Penasaran kayak gimana jadinya? Tungguin dan pantengin Instagram kita terus, tuh, sahabat ya, pantengin Instagram Deko Rumah terus karena bakal ada sesuatu nih yang spesial dari kamar BBL. Ini sih luar biasa banget ya, kamar yang sangat indah untuk Abang Fatih. Semoga saja. Kabar gembira, kabar baik selalu kita dapatkan dari Lesti dan Rizky Pilar. Kira-kira bakal kayak gimana nih setelah di makeover? Wow, makin penasaran. Dan pastinya kita menunggu kejutan yang akan diberikan oleh Dekoruma. Di postingan ini pun, persahabat, ya banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan. Dari akun Instagram, Ratilah Sadar mengatakan Masya Allah keren banget kamar Abang El. Katanya tuh ya, yang belum tahu juga silahkan aja ke Leslar Entertainment, ke channel YouTube-nya Karena disitu kamar BBL sudah tentunya direnovasi dan pastinya indah banget ya. Banyak mainan, Abang El pun bahagia sekali dengan kamar barunya Masya Allah. Kemudian juga persahabatnya perhatikan di unggahan Muslimah Daily. Mengunggah sebuah postingan foto deretan artis Salah satunya ada Bunda Lesti Kejora Tuh persahabat ya Bagian Bunda Lesti Kejora ini adalah cewek bumi Wow bersanding dengan Kak Aurel Ada Natasha Rizky juga Ada Adiba Kanza Dan Nazgirastava Tuh persahabat ya Wow Ini luar biasa banget idola kesayangan kita Masuk di deretan cewek bumi Dan kita lihat juga sebelumnya kalimat yang dituliskan oleh muslimahdaily.com Inspirasi outfit cewek kue, mamba, dan bumi Akhir-akhir ini lagi hype style outfit dengan nama yang unik Apalagi kalau bukan style cewek kue, mamba, dan bumi Buat sahabat muslimah yang masih bingung dan butuh inspirasi outfit versi hijab Milih ada beberapa rekomendasi nih Sahabat muslimah paling suka style outfit yang mana nih Wow Salah satunya rekomendasinya dari Bunda Lesti Kejora Yang selalu menginspirasi banget nih bersahabat ya Lesti Kejora tuh Banyak sekali kalimat komentar yang dituliskan oleh Leslar lovers di unggahan ini Yuk sama-sama kita support selalu Dukung selalu untuk idola kesayangan Mudah-mudahan support dan dukungan kita semakin solid ya Untuk selalu mendoakan, mendukungnya terbaik, karya-karya Lesti dan Rizky Bilar. Kita juga masih menunggu cidukan terbaru dan kabar baik selanjutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Leslar tentunya. Ini dulu informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.